nah ya yeay, <laughs> siap yeay. gimana gimana gimana-gimana sehat dulu ya astunggara nah, sehat ya <laughs> walaupun PPKM harus sehat PPKM nah, hmm? apa artinya PPKM hmm? sih? <laughs> apa apa ya kepanjangannya <laughs> ngerti kepanjangannya itu apa ya, apa, nah. apa bang apa kepanjangannya itu? pemuda-pemuda pemuda-pemudi pemuda, kesana mati pelan-pelan <laughs> konyang meken <laughs> pelan-pelan konyang meken oh dadi <laughs> bole ya, bisa manggung gimana mana iya, iya iya aduh tapi sehat ya sehat ah, sehat, ya. sehat -sehatin aja, eh? <laughs> di sehat-sehatin aja Pak di sehat-sehatin makasih lu udah datang Pak siap. Ya? siap lagi sibuk ini ndak sih kan punya bayi mengumpu mengumpu <laughs> Dra, sudah ya, buka ya. dua ya, Lu dua besi Wah. Wow. Sudah, ya. Kalau nama keseharian memang asli, apa dipanggil Hendra ya. Emang asli Hendra. Nama Hendra. ya. Kalau nama panggung nggak punya. Enggak sih. Enra, gitu aja. Ya, ya. Kok dulu sih sempat dipanggil anak-anak sih yang manggil Kongkong kong, gitu. Kenapa? Karena paling tua kong-kong gitu. Cuman <laughs> pada lupa Enra, gitu. itu, itu zaman dulu. Zaman dulu. Itu zaman dulu. Pas masih zaman band Giko. Oh, oh, kan. oh. <laughs> oke. Oke, okay, sebelumnya oke. Oke. Okay, zaman translate oh, aja yeah, jadi okay. gitu. Nah, ya <laughs> ke hari hariin ngapain aja bro? Ya lagi ini nih sekarang, lagi mau garap studio Oh, studio. udah jadi? Belum jadi Cuman kemarin kan, dulu pernah ada studio Cuman berhenti Akhirnya sekarang lagi mau diaktifin lagi bareng sama.. Ini studio, studio model apa? Studio, studio latihan Latihan? Gak rekaman? Ya. Nanti belakangan rekamannya Dan. Dananya <laughs> Lumayan bang Pandana Pandana <laughs> sementara latihan dulu Jadi kalau Tergantung permintaan, kalau banyak yang minta recording ya. Tapi sempat nah, gitu. kan dulu beraktifkan studio kalo itu? Se sempat. Dulu sempat di tahun 2007 udah mulai kita bikin. Terus, cuman ada yang karena nggak ada yang ngurusin, kira tutup. Setelah gabung lolot, tambah enggak ada yang ngurusin lagi. <laughs> Jadi cuman di rumah kan cuman bapak. Jadi kalau bapak kan nggak terlalu ngerti ini. Hmm. Setting-setting alat Akhirnya ya udah, tutup aja deh, Pak. <laughs> Alat-alat dijualin semua. Tapi sekarang, ngumpulin lagi, hmm. ampli Doni ini iya. berdua nih berapa kongsi kongsi? Ya dia dia sih nyuruh buka ada lagi dah mumpung ada tempat Doni yang nyiapin alatnya gitu hmm. <laughs> Sultan Sultan Doni ampli segala <laughs> macam siap gitu kalau cuman nanti kayak tempatnya tuh ya enggak enggak terlalu ini sih yang penting bisa dipakai dulu latihan aja gitu ya buat di rumah-rumah itu kan yang harga murah lah sekitar sekitar sekitar rencana sekitar di bawah puluh ribu, ribu lah. lah boleh boleh boleh dikasih tahu. Ya, boleh <laughs> di bawah ribu lah kan ya anak, -anak SMA kerja ya, ya per jam jadi kalau sekarang kan yang mahal-mahal yang dengan alat yang bagus kan banyak sekarang cuman kita pengennya yang biar alatnya emang yang terlalu ini mahal-mahal cuman bisa dipakai terus nyaman lah yang, yang standar standar ya, ampli kombo kayak gitu nah selain apa namanya selain bikin usaha Wiraniaga buka buka studio baru hmm. di sini nah. ya. <laughs> nah, saya bikin obat obat asam urat <laughs> nah sapaan netizen kita ya. adalah Bomberman dan Bomberwati hmm. nah para sahabat-sahabat di sana Bomberman dan Bomberwati kalau mau order Obat asam urat? <laughs> bisa langsung hubungin? Ya, Ada. langsung bisa. Nanti ya. Ke bisa. Hendra, DM-DM. Ya. DM, DM, DM boleh. Instagram, boleh, apa, Facebook. Siapa siap, nanti kalau boleh, udah boleh ini resepsi-resepsi boleh, musen banyak boleh. boleh. Kan ini kacang. Iya. <laughs> ini yang namanya sebuah kacang yang dikacangin. <laughs> <laughs> Jadi di-diam begini. <laughs> <didiamin. laughs> eh buka lah. Nanti-nanti. Aku masih pengin ngobrol-ngobrol Yang ya. pasti yang kepikiran aku nih dulu, Endra Dulu kan <laughs> sempat sempat nah, Bukan sempat lagi, memang hmm. naik namanya Geko nih Giko, Semenjak ya. uh, menang sebuah uh, festival ya. Apa ya? IndyFest IndyFest, Fest. naik ya. Sempat juga hijrah ke Jakarta ba ya kan? Ya. Dua tahun Dua tahun hijrah ke Jakarta, tiba-tiba uh. pulang lagi pulang. ke Bali pokoknya cuti dulu kan cuti kuliah semua lagi zaman kuliah kan cutinya cuma boleh setahun maksimal dua tahun akhirnya selesai cuti balik lagi balik di sini gitu tapi kok bisa tiba-tiba tidak ada berita hilang begitu aja gabung ke lolot band nah jadi sudah sebenarnya kita nggak maksain sebenarnya pulang cuman ya karena cuti terpaksa cuti kuliah tuh tak balik palingnya dimarahin tuh sama almarhum Mas Krishna Sadra. Iya. Kan dia yang produserin dulu. Rotor. Iya. Ngapain pulang <laughs> itu? Ya. Ya. Orang, orang susah. Iya. Orang sudah susah sampai di sini kalian muda pula. Ya, terus gimana orang kuliah gitu? Ya potensi lo sebenarnya. <laughs> Wah, nanti ingat balik gitu. Ya gitu. Akhirnya uh, kita pulang ke Bali bikin album tuh. Bikin album full. So, waktu di Jakarta kan kita kompilasi, investasi itu sama mini album, sama universal. Hmm. Nah, terus pas uh, udah balik sini baru kita bikin album ini tapi hmm. setelah selesai kontrak. Nah, terus udah balik sini, nggak terlalu ini karena ya mau nggak mau kita sebenarnya kan harus stay di situ kalau emang karena pasarnya kita kan yang komersil, maksudnya kayak dulu lebih ke pop rock hmm. dulu ya. Jadi pasarnya pasti lebih di Jakarta kan ibu kota. Gitu. Kalau udah, hmm. nah. nah itu cerita udah aku banyak denger ya. Ya. Terus, terus Jujur, bukan aku motong nih <laughs> Jadi pertanyaan di otakku Kok tiba-tiba bisa bergabung ke Lolot? Nah Karena Gunjang Ganjing di band nah. ada Maksudnya nggak ada progres lagi Untuk ke Jakarta juga Ya gabeng lah istilahnya gabeng Tapi <laughs> Sama personil Geko ngomong Ngomong? Awalnya kan itu additional hmm. 2013 itu di Lolot additional Jadi pas uh, mereka balik ini uh, dari vakum dan lama tuh mereka balik terus nyariin drummer waktu dulu udah sempatnya ada drummernya Pak Dian dulu yang kan seperti Solo itu kan ya, iya, iya, betul, betul. terus uh, cuman perlu backup lagi ya. nah, aku kan karena kerja di studio Abidoni juga studio ya. rekamannya Abidoni yang ngajakin yuk bantu-bantu nah, sekali-sekali itu ya sama Abidlanang juga sering bantuin serbota itu kan jadi udah udah tahu udah, gitu udah vibrasinya udah, udah gak tahu udah gitu. bantu-bantu itu akhirnya diajakin sekali dua kali Terus akhirnya, backup-backup uh, Aku bilang sama anak-anak uh, gitu Ini aku ke kan kerja gitu loh maksudnya Aku di edisional kan dibayar gitu Aku bilang, aku bantu-bantu di lolot Oh ya gak masalah gitu Akhirnya semakin ke sini semakin beng lah di, Semakin beng, semakin gak ada ya Semakin gak ada kejelasan Akhirnya di lolot juga Gimana? <laughs> Kompor meletuk Tapi <laughs> ya? jujur nih ya, uh? Nyaman di lolot Nyaman, Serius. karena Uh, serius, nih? serius, serius. Karena <laughs> maksudnya dari segi apa ya nih? Dari semuanya lah, dari segi dari musiknya, yang karena pergaulan totalitas. Kalau aku pertama kali ketemu yang benar-benar totalitas dari Lolo. Berarti ya benar-benar mereka nggak nggak ngambil kegiatan lain selain main musik gitu loh. Hmm. Jadi aku, Wah, ini nih, ini yang benar-benar total yang aku cari nih gitu. Hmm. Mereka maksudnya kan nggak ada sampingan lain emang main musik loh. Terus aku di push juga ngambil dunia. Yuk. Kalau mau, ikut gabung beneran nih, gitu Sampai pada titik Pak D yang nanyain Ra, kamu mau tak tetepin, gimana mau Gimana teman-teman yang lain? Waduh, sekarang, mesti ngobrol dulu Pak D sama ya teman-teman, gitu ya. ya, pokoknya ini kesempatan sekali aja, Iya, gitu. ya, betul Akhirnya ngomong mana, nak? aku mau ini tetap di lot uh, Ya, maksudnya aku harus tegas, ngambil keputusan, maksudnya antara dua pilihan uh, satu satu uh, satu sisi yang bengkok lagi nggak jalan silakan lo waktu itu pas lagi mau yeah, keluarin album kan yeah. ya aku jujur anak-anak, aku mau hidup di musik jadi aku harus milih di sini yang mereka awalnya sih agak Beran. berat cuman ya udah mau gimana lagi akhirnya bilang sama Pak oke akhirnya tepin 2014, April dua ribu kayak Aku sebenernya sih udah tau nih, cerita ini Terus, terus, terus Yang mau ditanyakan sebenarnya apa? Enggak semua, pengen lebih mengklarifikasikan Oh oke okay. Beneran gak kayak mm -hmm. gini Karena gak mau aku dengar dari nice. sumber yang Iya, yeah, iya yeah. Yang abal-abal mm -hmm. Yang kaleng-kaleng nih gak mau Harus benar-benar dengar sumber dari sosoknya dong Oke Nah Nah, <paso> aku Loncat nih, mm. aku Gak mau dengar apa bukan nggak mau dengar maksudnya nggak mm, banyak cerita yang sudah aku tahu lah mm -hmm. tapi ada sebuah cerita yang dimana aku emang nggak tahu mm -hmm. tentang kamu mm -hmm. jadi aku ingin menanyakan sisi lain dari sosok Hendra yang selama ini pala bali rocker, selama ini semua ini lo Hendra ya kan mm -hmm. tapi kan ada sesuatu sisi lain yang ini belum pernah tahu karena aku mm -hmm. aku juga sebelumnya aku juga apa namanya uh, Profiling kamu lah. Mm. Wah, wow, Endra gini-gini podcastnya gini-gini. Hmm. Gini. Nah, sekarang di sama kita bom nih. <tuk> Oke. Okay. Sebelum aku nanya lebih lanjutnya, aku ingin menanya sama Endra. Hmm. Kalau Endra denger kata bom gimana? Ya, maksudnya? Kalau dengar kata bom? Iya. Meledak. <tuk> <tuk> Bahaya denger begini. <tuk> iya. Tapi andai kata sebuah kata bom ini menjadi singkatan jadi BOM kalau definisi sosok seorang Hendra ini menjabarkan kata bom ini apa biar masuk ke kamu oh, suka, gitu. nih itu bahaya kalau bongol kan bahaya yeah. tapi kalau maksudnya yeah. BOM itu kalau kalau di kalau ada yang diganti rumit bahaya berarti bahaya kan udah b nya ya? <tapi> yeah. oh sama m nya apa <tapi> kan bom B bahaya B O apa menjurus menjurus nih kayaknya <laughs> apa nih menjurus bahaya bahaya Onya orang <laughs> sorry, oh. uh. bahaya orang. Kopi lagi. mabuk Biar mabuk kopi. <laughs> yang tadi bisa di skip hey, itu. <laughs> lagi dikit aja. Apa, -nya. -nya. baru aku menjabarkan <laughs> kopi ini. Uh. Orang main -main. Wah, bahaya orang main-main. Bahaya orang main-main. Oke. Okay. Masuk Main-main apa deh? Apa aja. Main yang jauh lah. Kalau yang dekat, kalau kalau yang yang deket susan. Oke deh. Gitu. Nah ini ada namanya kita di acara hmm. bom ini ada namanya kopi jagir. Woi. Jagir Shantar. kopi. Ya, yang okay. dimana ini masih test case Publish. Oh. yang nanti jika memang masuk hmm. dan digemari dan disukai oleh kalangan banyak hmm. baru diproduksi secara Masa oh, Ini bukan sembarang Ini kopi asli dari kopi bijinya biji pilihan. Bukan biji sembarangan. Biji Jagir. Huh? Bijinya, biji kopinya, biji kopi Jagir. <laughs> oke, okay, oke, okay. cheers. Wow. Oh, ini masih ini perjumaan Iya, masih, masih, masih apa yang apa ibarat tes case-tes tes tes slogannya pasti ada, <laughs> <laughs> uang pasti ada, hmm. kebas, kalau kebus kan ini, ini kebas nih, <laughs> wih enak deh, hmm. enak lah gratis, gimana nggak enak, iya loh, oke aku sekarang bertanya sisi lain <laughs> ya, ya. dari seorang Hendra. Hmm. <kita, kita udah tahu kalau yang, yang ngomongin itu ngomongin dulu dulu lah ya, udah drummer <laughs> segala macam musisi ya, karya ya. banyak sekarang jadi pengusaha hmm. juga ya kan <laughs> eh tapi sebelumnya ini kira-kira per satu bungkusnya berapa nih karganya boleh ngasih tau per satu bungkusnya ini dua puluh lima yang seratus gram seratus gram kalau yang dua ratus gram lupa sih soalnya yang ini sih istri sih yang, oh, yang gitu. lebih nyala lebih ke nyonya, ya ya mungkin bungkus goreng oke oke tapi serius banget <laughs> sampai pakai nama lo judulnya lamis. lamis, ui lamis, apa kampanye lahnya berarti miss itu kan rindu lah <laughs> La itu enam, Wah. gitu enam 6 rindu bisa <laughs> <laughs> juga, boleh juga <laughs> <laughs> <laughs> enam kerinduan ya kan enam kerinduannya bahan eh, kalau bahan pokok kan ada Sembilan bahan pokok tuh Kalau ini enam bahan rindu gitu Enam kerinduan Kerinduan pertama adalah hmm. Rasa kacangnya kerinduan hmm. ketiga Rasa capek bungkus-bungkusnya <laughs> Kerinduan ketiga adalah Capeknya pemasarannya oh <laughs> Wih banyak nih Banyak yang terakhir Rindu huh? asam <laughs> kebanyakan Hehehe yeah, yeah. tuh Dari ini sih Bapak yang ngasih nama Lamis okay. apa Laris Manis gitu Gampang banget Nama Asli Hendra, Imade Mahendra Dwi Arta. Imade Mahendra, Mahendra Dwi, Arta. Dwi Arta. Kelahiran, uh, Denpasar pasar dua Maret, 1986 1986, berarti Maret 22 Maret masuk ke Aries Wah, yes. keras kepala nih kepala <laughs> batu. juga <Tuh. Aduh>, <laughs> tapi banyak yang menyayangi. Oh, iya. <laughs> Biasanya tentang Aries tuh. Iya. Eh. Percaya sama horoskop? Ya percaya nggak percaya? Oh. <laughs> Tapi yang kutanyakan bukan itu, <SILENCIO> <SILENCIO> Yang kutanyakan, coba dong, Ngo Bagaimana saat masa kecilnya Hendra? Hmm. Nah, Masa kecil pas apa nih, umur berapa? Iya masa kecil, masa kecil mau gimana? <SILENCIO> ceritalah lah, berbagi Kita kan taunya Hendra sekarang, tapi masa kecilnya kita nggak tahu dia siapa Oh, kecil... Sebenarnya dulu jauh banget dari musik saya hmm. kecilnya Lebih ke seneng olahraga, main hmm. sepak bola kecil Maksudnya SD itu main bola Sampai SMP Jadi dulu ikut SSB Sekolah sepak bola, dulu di Renon kan SSB Guntur, jadi benar-benar jauh dari musik Mulai kenal musik itu Gara-gara adik sebenarnya Adik saya yang main drum duluan kan Jadi dia dibeliin drum Sama bapak, saya dulu ketol Main bola, terus pokoknya Saya pengen jadi pemain bola gitu Jadi atlet Terus akhirnya SMP itu Udah ikut ini kayak uh, porjar kayak gitu, sering uh, ikut ngawakilin SMP, SMP 6 Cuman nggak tahu ada masalah, sering kram hmm. Jadi aku sering sering main berapa menit tuh Mulai SMP baru ketahuan, sering kram itu Setelah dicek, ternyata uh, darah tuh kental Maksudnya oh. ada, maksudnya cenderung kental darah tuh Jadi lebih cepet kram gitu Akhirnya gimana ya, cuman karena seneng main bola kan uh, paksain, paksain, kram terus akhirnya nggak berani, maksakan daripada kena-kena akhirnya di rumah, ada drum pelampiasannya main ya, drum ya. padahal padahal berarti main drumnya nyari keringat bro <laughs> keringat ini. sama dulu dulu sebenarnya adik tuh tak ini tak wale-wale, lo ngapain beli drum ribut-ribut gitu di rumah akhirnya gitu, berubah-rubah gitu cuman akhirnya belajar main drum dibalikin sama adik, ngapain dipegang drum gue gitu kan, lo sering waktu kecil Akhirnya malah akhirnya belajar main drum sama Adik. Dia yang dulu les uh, di ini. Di. Akhirnya dia yang ngajarin main drum <tuk> gitu. Oh, okay, okay. main... <tuk> gitu. Terusan dia main musik gitu. Berarti permainan di masa kecil favorit adalah sepak bola. Yes. Jajanan di masa kecil favorit? Jajanan dari dulu senangnya pia mawar. <tuk> <tuk> <tuk> Udah. Ini ada lagi. <tuk> Anta masih? Masih. Ya? Masih sering. Biasanya kalau manggung jauh-jauh, barang sama Biloni pasti bawa idon, wah biar mawar, siapa, apa tuh biar mawar, kalian cari sendiri apa biar mawar, biar mawar dongan, wah, dah, ya, cita-cita di masa kecil ingin menjadi main bola, waktu kecil, tapir nah, boleh, boleh, <tere> <tere> boleh, dah pernah nggak mengalami situasi di, mengalami situasi di mana harus Memilih dari hmm. salah satunya? Pernah Apa Pernah? tuh? Ceritain Paling berat tuh yang milih antara musik sama kerjaan dulu Sempet okay. Sebelum, jadi sebelum pergi ke nasional Sempet mau kerja sebenarnya cuman itu di penerbangan hmm. Jadi penerbangan di, adat om yang ngasih ini Jalur ke penerbangan Akhirnya kasih milih Terima kerjaan, waktu itu penempatannya di Riau dengan gaji yang Udah Udah zaman itu udah gede, dua berapa ya, 2008 gak ya Udah gede di gajinya Atau main musik di sana lah situasi dimana harus memilih Iya, kan. itu itu parah berat ya? berat ya Berat banget berat, berat. Tapi akhirnya memilih? Memilih musik oh, <laughs> Dan dimusuhin sebulan <laughs> ya Orang rumah <laughs> Aduh, parah, parah Hendra <laughs> Pernah nggak mengalami cinta pertama? Oh pasti Mana SD lo SD, SD. Kan Seneng-seneng sama ini lo, lo, Cewek-cewek gitu Ya Akhirnya dapat Enggak Ketawanya enak banget orang-orang SD Sakit Sakit iya, iya dulu oke, <laughs> next, nah Ndra uang belanjaan bulanan ke istri berapa, Ndra? uang tentu <laughs> sekitaran? tergantung ombaknya sekarang omaknya lagi kecil ya ya sekitar nolnya berapa ya? nol dia aja ya? nolnya 6 ayy, nah, nanti kita bisa ikut gitu, <laughs> ya 7 lah Uh, Gue gilaan, gilaan lo <laughs> siapa tau ya gini hari ini? <laughs> Berarti, ini mudah berpikir lah. Kira-kira depannya angkanya berapa ya? Kan bulanan, bulanan loh Bulanan Belum banyak macam listrik, tempers, uh, susu, susu <laughs> iya iya, Belum bedak, <laughs> lipstick ya? Kan nih, <laughs> itu yo, di luar. Yo, ini planning, iya iya iya. Nah, hmm. permintaan pasangan yang sulit ditolak apa? Permintaan pasangan yang paling sulit, dia ditolak. Apa ya? Wih nah. <laughs> uh, berat nih kayak. Yang paling sulit ditolak. Uh, suruh berhenti ini main bola. Main bola. Ya, sempet. Semprot maksudnya juga. karena, ya maksudnya dia peduli karena masalah kesehatan, ya, udah umur segini ya. kan, maksudnya jarangin lah. Enggak sih berhenti, jarangin gini. Hmm. Nah itu yang berat, karena <laughs> emang seneng nyari keringat main bola. Nah pedebat, gitu ya. Oke, okay, oke. Okay. Tempat atau suasana favorit bersama bersama pasangan? Pantai, pantai. Murah meriah, murah meriah. <laughs> Dagang lumpia. Oke, oke, oke. Pengalaman yang paling mengesankan bersama pasangan? Paling mengesankan. Yeah. Nih nyonya di rumah ketawa-ketawa nih Yang paling mengesangkannya maksudnya yang paling.. Paling mau nggak bakal lupa gitu Iya Yang punya anak pertama Uh Lahir anak pertama Nungguin di rumah sakit? Nungguin Dan banyak drama lah Banyak drama Uang pas pasan Iya iya iya iya Kayaknya banyak yang ngalamin itu Banyak yang Bener kan? Kalau pengalaman paling terburuk dan memalukan bersama pasangan, banyak gitu Apa ya kalau yang paling paling memalukan nih, paling buruk dan memalukan? Apa ya? Menyajak di beli apa dia beli apa? Eh, sempet berantem apa itu gara-gara? ah oh, ya, pokoknya <laughs> yang paling jelek nih ya iya. yang paling jelek ya masalah yang dulu-dulu, maksudnya oh, tentang dia mantan. tentang mantan, dia punya mantan, kan sama-sama oh. punya mantan loh. udah ngomongin mantan, Uy. bahaya oh. <laughs> orang dunia ketiga <laughs> yang lalu biarlah oh, berlalu yang lalu, sekarang betul. tuh waktunya untuk meraih yang di depan tuh mentul mentul ya. mentul iya, kan, jangan diragukan masalah cinta itu oh, kalau nggak gitu nggak <laughs> gitu, bisa nggak mungkin diambil oh gitu Iya, tenang aja ya kan <laughs> tabel belain <laughs> ya. <laughs> aduh poin terakhir udah yang terbaik ideal okay, oke okay. nah kalau kegiatan <laughs> bersama pasangan paling favorit ngapain <laughs> Hampir ini nih. <gir> Paling favorit yeah. Yeah. Aduh, apa ya? Iya, oh, apa enggak tahu aja. Ya, makan-makan. Makan-makan. <tik> berarti antara uh. memberi dan menerima. Ya, ya, Terserah prosesi ah, mereka apa ya kan. Waktu makan-makan ya, kan saling menyuapi, saling menyuapi <laughs> Ah iya iya iya iya. Ade, ade. Kira-kira, Bra, ada nggak hmm. tempat favorit? Hmm. Eh bukan tempat favorit, ada nggak tempat impian lah hmm. bersama pasangan yang ingin sekali dikunjungi, yang belum sampaian gitu? Iya. Pengen jalan-jalan ke luar negeri, pengen ke Jepang. Oh ke Jepang? Kenapa ke Jepang? Nggak tahu seneng aja. Pas zaman pacaran paling seneng mana sih kalau pengen keluar gitu? Ke Jepang gitu. Kenapa? Nggak Korea? Nggak. Korea Utara. Nggak. Jepang ya, Jepang Bang. Pengen ke Jepang. Oke oke. udah mudahan lah kan. Soalnya sama-sama seneng makanan ini, makanan Jepang gitu. Oh, kenapa? Bobby. Oh ya, bikin Oh iya uh, uh, lagi. <laughs> lagi bikin warung <laughs> wap, wap, wap, wap, warung restoran. Hampir kapan-kapan. <laughs> ya, Bobi, Bobi, Bobi Ku. Oh, hmm. ternyata. Nah, jika terakhir kembali dan hmm. berenang kan si ingin menjadi yang jadi pemain bola Eropa. Wih. <laughs> uh, <laughs> <woy>. oh, <laughs> iya. iya. Keren banget. <laughs> uh, gajinya gede. Man. Oh, gede-gede. Ya ya ya ya ya ya. Nah, um, kegiatan rutin, sehari harian nih. Hmm. Baru bangun tidur dan sebelum tidur tuh ngapain? Paling sering, paling sering. Sebelum tidur nih? Ya. Sebel baru bangun tidur. Oh, baru dulu bangun dulu. tidur dulu. Ya nongkrong lah. Paling <laughs> <Baru> sering, pasti <laughs> nongkrong. Ayo <ambil> bawa HP. <laughs> Wih, langsung lihat siapa yang dm. <laughs> Itu di kom -kom -kom <laughs> Ngapain lama-lama ngobrolin gua HP <laughs> Pasti itu wajib tuh. Ya, kalau sebelum tidur, kalau Sebelum tidur biasanya main apa. ngeselin Ngeselinnya kan mereka ya, sebelum ya, tidur ya, biasanya. Ya. <laughs> hmm. Nah, kalau Hendra ada nggak kira-kira prestasi yang paling Hendra banggakan? Pernah apa? Paling bangga lah prestasi ini, pui benar-benar paling bangga uh, bukannya ini sih bukannya karena sekarang udah hmm. di Lelot ya tapi semenjak baru diterpin diterpin di Lelot itu paling ini paling bangga diajak resmi tetap itu adalah prestasi yang benar-benar ya Uy. dari dulu <coughs> iya, aku iya. dulu kalau nonton Lelot tuh pogo loh man. Iya Sampai Alin <coughs> wow sekarang bisa dilihat sekarang, sekarang player tetap ya Nah, lagu, lagu ini lagu ini lagu ini lagu ini. Oke oke oke oke oke. Eh Sabanras, Ini aku potong sedikit ya. ya, ya. Kita lanjut. Nih jadi di bom ini kita hmm. uh, membantu lah, sahabat-sahabat kita hmm. yang UKM. Hmm. Jadi di sini ada juga sahabat kita yang. Mempunyai UKM mm -hmm. dalam bidang UKM UKM yang berbeda bukan kacang, tapi mm. di sini sahabatnya kacang. Nah ini temennya nah, nih iye, Sahabatnya <laughs> nih pokoknya ini namanya Hollywood. Is air Rih. suci, Rih. air suci yang dimana kalau drinking responsibility mm. harus responsibility kalau drinking kalau nggak drinking nggak respons. Bro. Berarti <laughs> harus, <laughs> harus harus harus <laughs> drinking dulu baru respons deh kan. Dan saat ini 100% lokal produk. Ah. Jadi kalau Interlokal, bukan produknya Nah.. Yeah. <laughs> Ini seperti harus suci nih harus ya yeah. Gak apa-apa nih ya <laughs> Gak apa-apa Iya.. -apa. Yeah. Holy water.. Yeah, yeah. Aduh.. Pokoknya.. You the best lah pokoknya lah Aduh.. Supaya lancar nih ya.. <laughs> Kita mau.. Masuk ke pertanyaan cepat masalahnya.. Oh Jadi gitu.. Iya.. <laughs> Jadi harus.. Harus panas harus nih.. Harus harus cepat dulu Aduh.. <laughs> yes.. yes. Sampai bertemu di Kabadiyah gitu Pas Wih Mantap nih, merokok-rokok dulu Eh, rokoknya Hendra Ini nih Yang lagi ini, Bermasalah nggak? masalah Oke oke yang lagi in, yang lagi in. in Aku terpaksa nih menghisap ini, padahal rokokku bukan ini Tapi demi, demi apa? Cintaku padamu <laughs> Kegurun ikut denganmu, ya kan? Oke, okay bro nah. Pertanyaan cepat dah Oh gitu? Iya, oke okay. okay. Batu permata favorit? Uh, oh, oke okay. Buah favorit? Uh, Semangka Alat musik favorit? e <laughs> Profesi atau status favorit? Uh, Musisi Perhiasan atau aksesori favorit? Uh, gelang uh, Genre musik favorit? Rock Program TV favorit? Uh, komedi Program TV favorit? Komedi ya oh, Parfum favorit? Uh, Swiss Army <laughs> <mess> <laughs> yeah, yeah, yeah, yeah. Penari favorit? Wah, penari? Tahu siapa ya penari? Uh, siapa ya? Ari Tulang? Ari Tulan. itu doang. <tuh> Aduh. Siapa lagi penari? Oke <tuh> oke, <Okay, okay>. lupakan <tuh> lupakan lupakan. Bisa pas kan? <tuh> oke. <Okay>. Aduh. <tuh> Komposer atau arranger favorit? Erwin ditawa. Uh, yes. yes. Toko fiksi favorit? Superman. Ya, ya, ya, ya. Kalau superhero favorit? Nah, Iron Man. Uh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Iron Man. Pelawak favorit? Uh, komeng. Hey, banyak yang milih bang Komeng. Yeah. Yeah. Film fiksi favorit? Ya, itu Superman. Tenom, fiksi kan? Yeah. Nah. Iya, pelukis favorit, oh, pelukis, pelukis, pelukis, pelukis, pas, pas, pas. Songwriter favorit, Andra. Uy, <laughs> Andra, oh iya. Yeah. Bukan lolot nih? wah, enggak, maksudnya kalau... <gbg> iya favorit kan eh, lebih Bang dulu eh, iya iya iya iya. eh, iya, eh, iya. film favorit, Bang eh, eh, gila. Iy, iya, iya, iya. Bang eh, eh, eh, eh, Anjing. Anjing. eh, eh, eh, eh, eh, Fashion uh, sporty, dia hmm. ya, ya, <laughs> sih. Ya ya ya <laughs> ya ya. ya. Kendaraan atau otomotif favorit? Mm. Jeep. Berarti empat uh, uh, kali empat x empat. Oke. 4.. Okay. <laughs> for, for wheel drive. Yes. Hobi selain <laughs> hobi selain musik favorit? Cepak bola Cepak bola, udah hmm. ketebang Bajunya ya? Bajunya Eh, kemarin eh, megang itu mana? dapat Arisan Itali, kebetulan Sama anak-anak crew Ngukum Ngukum jadi susu <laughs> Dah <laughs> jadi pempers, Oke, oke Buku favorit? Ah, aduh, ini nggak jalan-jalan buat buku Pas deh Oke okay. Negara favorit? Uh, Jepang Oh yeah. Ya. Yeah. Banyak banget yang memilih Jepang, ya. Cards, <c hike> yeah, ini, banyak banget ini ya. Filmnya bagus-bagus, ya. Filmnya bagus-bagus, iya Filmnya bagus-bagus, bagus-bagus, bagus-bagus. bagus-bagus, bagus-bagus, filmnya bagus atau toko favorit? Hmm.. Figur yang aku uh, Pele. Oh hmm. Tetep seputar bola <laughs> ya. Legend kan? Iya, iya, iya. Warna favorit? Biru Biru? Mm -mm. Wih.. Ya. <laughs> dalam nih orang ini Wih.. Orangnya <laughs> melankolis Eh? <Hey? laughs> -biru. Biru orangnya melankolis Oh ya? <laughs> iya? <nge> kan? <laughs> <laughs> iya Karena ngeblu kan? Iya ngeblu antara filmnya sama, sama jiwanya kan? Waduh, Tempat dan suasana favorit pantai. Oh, Oke. Okay. Okay. Kuliner favorit dan minuman favorit? Kuliner favorit, kalau kuliner makanannya burger. Uh -huh. Kalau minuman jus melon. Uh. <laughs> Oke okay, oke okay, yeah. oke. Okay. Perasaan tadi aku aku nanya buah favoritnya bukan melon deh. <laughs> <laughs> Tapi kalau buah yang <laughs> makan buahnya kan semangka. Oh iya iya iya iya iya. Enggak iya. enak iya. kalau jus mangga soalnya. Lah. Hmm. <laughs> Aktris dan aktor favorit Indonesia dan luar. Yang Indonesia dulu. Ya, Indonesia dulu. Aktrisnya? Aktrisnya utama ya. <laughs> ini kayaknya dari film juga deh. <laughs> Enggak ya? Menjurus-jurus gitu. Dari nah, film bagus bagus nih. <laughs> eh, filmnya Luna Maya bagus-bagus loh. Bagus-bagus filmnya bagus Maya. Eh, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> jangan nanti di dilanjutin. Kalau <laughs> kalau luar negeri aktrisnya? Aktrisnya eh uh, siapa ya? Kalau ini sih kalau banyak loh bis jolie, oh, nah. jolie. <laughs> yang yang mirip mirip paling namanya. paling gampang banget kalau aktor kalau Indonesia? aktor Indonesia uh, siapa namanya yang main film ini siapa torah torah sadio kalau luar kalau luar itu siapa namanya yang jadi Iron Man <laughs> siapa sih namanya <laughs> lupa oh ya siapa siapa tuh <laughs> Robedoni. Ya, Robedoni. Film favorit? Film? Yeah. Film luar apa? Ini? Luar luar luar luar negeri dan dalam negeri. Uh, film favorit? Film superhero, Iron Man. Ya, yeah. action Hal, berarti. Action. Yeah. Dan fiksi. Kalau mm -hmm. film dalam negeri, dalam negeri <coughs> apa sih namanya kemarin? dalam Indonesia yang horor apa sumpah pocong bukan <laughs> bukan ya. uh, kuti lana dalam dalam kubur apa yang dulu banget situ? itu eh jelangkung jelangkung pengabdi setan itu paling horor oh, menurut ya. paling horor <laughs> zaman SMA oke oke oke kalau olahraga favorit udah ketahuan ah, sepak bola ya. ya kan nah olahragawan dan olahragawati favorit Indonesia hmm. Indonesia nih, yeah. olahragawannya Irfan Badim Eh, uh, Irfan Badim, yeah. Bali United Bali United, iya yeah. <laughs> yeah. Olahragawatinya? Kalau olahragawatinya... Mm, uh, Sarah Zamus pemain timnas Indonesia Hah, Pemain apa sih? Pemain bola <laughs> uh, Gak jauh dari bola lagi kita nih Tontonnya itu doang <laughs> yeah, yeah, yeah, yeah. Sekarang nih, band Indonesia favorit Band Indonesia nih? Iya yeah. uh, Dewa Dewa Band luar favorit? Band luar favorit Boleh lebih band yang satu? Bu, pilih aja Incubius Incubus? Sama Linkin Park Alhamdulillah <laughs> Kalau band berbahasa Bali favorit? Favorit nih? Iya yeah. lah <laughs> Ye ye ye ye ye ye. Ye ye ye. Banget ya. Oke oke oke. Endra Hmm. Menurut Endra apa arti sebuah band? Arti sebuah band, suarga. keluarga. Keluarga kedua. Keluarga kedua. Hmm. Simpel, simpel. Kalau artis sebuah musik untuk Endra apa? Musik udah kayak hidup tanpa musik ya nggak hidup. Gitu. <laughs> Wih simbol jawaban. Oke oke oke Kalau artis sebuah style atau fashion untuk Endra apa? Uh, kalau style karakter, karakter dan jati diri. Kayak mandi kan. Oh, iya, ya, iya. Iya. Cowboy. <laughs> ya, ya. oh Kalau Indra sendiri eh uh, lu seneng itu kayak bahasa sporty casual Casual Oke. Pakai eh selaya. Ya. Okay. Uh, Ada gunanya sih sebenarnya. Iya, <laughs> iya, iya. <laughs> Kalau arti loyalitas. Hmm. Dalam sebuah karya. Apa? <kuh>. Loyalitas dalam sebuah karya kejujuran. Jadi apa yang kita seneng, yaitu yang bakal keluar dari sebuah karya. Jadi kan lo loyal dengan sebuah karya itu. Hmm. Kurang lebih begitu. Oke oke, masuk jawabannya. Jadi memberan dan memberwati, kan. Apalagi malam hari rockers, kan tahun nih siapa ya. Ada nggak? Sosok yang paling berjasa dalam karir, sampai sekarang Yang paling berjasa dalam karir? Iya Pasti ada Siapa? Ini karir nih kan ya? Hmm uh, Bidoni Bidoni ya? <tuh> Don? <tuh> berjasa loh <le>, Don <tuh> <tuh> iya, nih. Berarti kita sematkan dia untuk bintang tanda jasa <tuh> <tuh> Diundang lagi gitu <tuh> <girly> <girly> <gir> Jika Hendra hmm. ada kesempatan dan ada yang menawari lebih besar hmm. materi atau angka dari band lain mau nggak diambil? <girly> Maksudnya ada yang menawari? Iya ya. dari band lain. Wah, udah, udah aku aja nih. Ah. tapi ah. Harus, ah. tapi ini ah. ya. tapi <laughs> boleh harus beli salah satu gitu iya kan udah ditawarin harus beli salah satu Dia, kalau apa harus boleh dua-duanya jalan boleh <laughs> di bisa harus ngawarin ditawarin nih nah udah sama aku aja nih segini lah kamu di di berapa ah udah segini sama aku ah ini di lolot oh <laughs> itu lah harga loyalitas ya sama kenyamanan nggak bisa dibeli lah <laughs> ya, oke oke oke, oke. Kira-kira Ceritainlah sedikit. Hmm. Ada gak uh, cerita yang paling mengesankan saat manggung atau saat membuat karya bersama hmm. sama band yang sekarang nih? Sama, ada sama, yang paling Saat manggung saat hmm. saat membuat saat Pokoknya karya pokoknya sama, sama, sama, Ini sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, Sebenarnya jadi satu sih, Manggung sama pengharapan karyanya pas album yang terakhir hmm. Album, um, apa namanya? Semeton Bali Semeton Bali Jadi pengharapan emang awalnya emang gak direncanakan emang ya bakal ada album nih Cuma akhirnya jadi satu album sama pertama kali kita garap ada packaging paket itu hmm. Sama launchingnya sampai ke launching acara Manggung itu 2 ...panggung sebesar, hmm. dan kita bikin sendiri gitu maksudnya, meng meng mengiririn acara itu benar-benar sendiri. Bikin konser, uh, acara launching kan itu, yang yeah, dilulus itu. Ya, konser Tunggala. Konser Tunggala, Tunggala istilahnya. Ya, itu pertama kali. Jadi, Jadi benar-benar ngerasa, ih, ini, ini, lah, dia, ini dia, ini dia. Dan crowdnya gila. Iya, itu. Itu. Ya, itu dah paling. Iya, ya, ya. <laughs> Dan nggak didirin pasar di luar ini. Iya, iya, iya. <laughs> tahu, aku tahu itu, tahu <laughs> itu. Itu yang paling besar. Hiii, Iy, ngeri, iya. Itulah. Okay. Paling berkesan. Ya, bukannya yang, gak, yang lain nggak berkesan, cuman itu yang paling... Ingat, Sejak <laughs> semenjak kapan terpikir untuk bermain original? Uh, maksudnya original? bermain original? Sejak kapan terpikir bermain apa bermain atau berkarya original? Dari awal main musik udah berpikir gitu. Untuk beroriginal? Karena baru belajar juga nggak pernah khusus jadi otodidak. Emang sih uh, awalnya seneng dengar lagu kan Mencari hmm. lagu. Cuman karena ngelihat Maksudnya pribadi drummer-drumer luar itu Mereka memang punya ciri khas sendiri Menjadi diri sendiri Itu yang membedakan mereka Jadi bukan bukan semata-mata skill Skill yang hebat kan banyak hmm. Cuman yang berkarakter itu yang Bakal pasti selalu diingat Oke oke oke oke Ada nggak mungkin, mungkin dalam berkarya atau gimana ya jadi, waktu membuat karya itu menurut Endra, itu karya paling tersulit hmm. dan Membuat dan saat mainin main live pun, eh juga susah Ada <gat> Ada lah Hah? Ada Bisa dikasih tahu karya yang mana? Yang paling susah itu lagu, sebenarnya lagu yang paling gampang Apa tuh? lagi itu Udhan Punyah itu Udhan Punyah? Lagunya <gat> gampang kan, Iya. cuman itu lagunya aneh itu Yeah. Kalau dimainin itu sebenarnya kalau kita denger gampang kan, makanya kalau dibawain tuh kalau kita nggak yang menghayati lagu itu ya biasa lempeng gitu lagunya. Ya emang kita kayak memposisikan diri itu kayak lagi lagi mabuk gitu sambil main pasti bakal dapat gitu loh lagunya itu. Jadi nggak nggak harus perfect lagu sebenarnya nggak harus perfect Pak D sering bilang yang kita nggak harus perfect kok kalau musik yang penting dari dapet hati soul. ya. Padahal kalau didengar kalau di CD denger, gampang banget. Lagunya nah, cuma gini simple. Gampang. Coba mainin dan yeah. di cover, susah banget dapetin feel-nya itu. Lagu paling gampang, lagu paling susah, gitu. Oke, okay, oke. Okay, okay. <laughs> gini, Indra. Hmm. Bagaimana jika sebuah karya yang Anda ciptakan bersama band ini tiba-tiba... Hmm. Karya tersebut diklaim, apa diakuin sama orang lain? Mm -hmm. Apa reaksinya? Padahal ini karya-nya, yakin ini karya buatanmu, tapi tiba-tiba mm. diklaim. Cuma, eh, bu, kamu, nyontek kamu, mm. ini kamu plagiat nih, ini karyaku nih. Nah, mm. Ya... Ya, balik aja maksudnya... Uh, ya kita pasti ketuh kan, kalau mm. misalkan memang itu karya asli. Cuman... Kalau sampai dia bisa mengakui itu bagaimana? Nah, itu kita nggak bisa ini, nggak bisa ngawal. Nah, reaksimu gimana? Tiba-tiba? Padahal kamu yakin itu. Itu bahwa itu itu karyamu, bukan dari siapa-siapa. Ya, kalau mau dituntut juga dia udah bisa membuktikan ya kan? Iya. Ya bikin aja lagi yang lebih baik, lebih oh, bagus. Enggak, kamu nggak cari itu. Kamu tuntut apa? Kamu apa dipermasalahkan tuh? Padahal Susah. kan kamu yakin itu karyamu. Susah sih kalau masalahan itu balik ke ininya aja deh. Balik ke karmanya dia. Oh, gitu ya. <laughs> balik karmanya dia kan kalau emang dia merasa emang merasa itu mengambil punya orang lain ya pasti bakal balik karmanya pasti balik ke dia gitu oh, loh. Oke, okay, ya. oke. Okay, okay. okay. kita susah-susah mau nuntut juga capek. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Nah, gimana kalau andai kata suatu hari Hendra bersama Lolot Band nih dengan bandmu yang sekarang nih. Hmm. Membuat sebuah karya, hmm. tapi tiba-tiba begitu di-publish, gak diterima Sama, sama, sama, sama, sama, bilang sama Bali Rocker? Ya. Wah, apaan nih? Misalnya diterima gitu? Iya. Maksudnya bikin karya itu album atau gimana? Iya, mau album, album, kayak mau single, kayak tiba-tiba hmm. ngeluarin, jedar. Hmm. Ini menurut kalian, ini keren banget, tapi hmm. begitu di-publish, ini nih? Hmm. Gitu, ah gimana sebenarnya udah, udah biasa sih Hah? maksudnya ya enjoy aja maksudnya kita balik ke tujuan kita main musik itu untuk diri sendiri dulu kan bisa bilang seneng iya. kadang-kadang kalau sekarang aja jarang manggungnya kita kan stres kan manggung ternyata manggung itu adalah obatnya stres kita bisa seneng ketemu temen-temen gitu jadi kalau masalah karya kita ngelarin misalkan penilaian orang kurang atau gimana kurang ini ya udah itu ininya mereka haknya mereka yang penting kita udah berkarya Kita enjoy, maksudnya kita di band, enjoy Dan di dalam tuh emang itu yang kita seneng udah gak masalah gitu Kalo gue udah gak seneng ya itu oh, Yang penting kan kitanya Hahaha oh, oh. <laughs> Buat <tangan> ya, loh. <laughs> dulu Wah. dong ya, terpaksa kan Iya yeah. <laughs> Nah, ada gak keinginan atau mimpi yang sampai detik ini belum tercapai? Nah, apa ya Pengen Nolot oh, bisa manggung di luar Luar negeri, luar negeri, ya, oh okay, gitu okay, okay. sempet dulu pikiran waktu itu. Bagaimana caranya? Iya, juga susah kan? Ada tuh biasanya acara apa? Festival-festival yeah. di luar kita kan pakai bahasa Bali gitu. Woy, boleh juga gitu. Cuman kan emang pas lagi kondisi gini lah. Gitu. Hmm. Cuma dulu mungkin mungkin banget kayaknya gitu loh. Ada temennya Pak Di juga yang di Australia. Gitu. Wah, pengen supaya sekali-sekali orang boleh lah denger Pake bahasa Bali kayak gitu. Ya ya ya. Peter, ya. Oke okay, Dra, banyak banget udah kuterjalin. <laughs> <aja, laughs> ya. Terus jam ya? <laughs> <kuh> Tapi hmm. sebelum kita berpisah Dra, hmm. ehm, eh, udahan nih? Nggak. <laughs> sebelum sebelum mudahan gitu. Kita, mudah. kita biasa sih selalu mempertanyakan sama bintang tamu kita di sini dengan narasumber kita di sini adalah tolong berikan sedikit motivasi bukan sedikit sih belilah berikan motivasi untuk para generasi milenial zaman now hmm. <coughs> dari Hendra <coughs> untuk generasi sekarang ya, ya. Uh, sebenarnya simple sih maksudnya lakuin apa yang memang kamu suka aja maksudnya yang kamu suka Olahraga, lakuin aja sekarang. Sekarang itu udah gampang banget. Apa-apa pun udah gampang, udah ada teknologi, mau main musik sekarang di mana-mana, udah tinggal kursus, mau belajar di ada YouTube. Terus, uh, kalau main bola semua udah serba mendukung, hmm. kayak dulu kan? Jadi, sekarang apapun yang kalian suka, lakuin aja, misalkan serius, pasti bisa. <tuk> Terakhirnya. Hendra, hmm? harapan atau pesan untuk negeri ini? Hmm, baru berat nih ya yeah. <laughs> Ngurusin negeri harapan. harapan Semoga negeri kita ini bisa Lebih, apa ya Berprestasi lah dari segala macam Dari uh, budayanya, dari olahraganya Ya dulu kan, ah contoh lah kayak, olahraga kalah mulu. <laughs> <laughs> nonton sewa bola, kita nonton tuh kekalahan. Jadi sekali-sekali biar menang, kayak yeah. gitu loh. Terus, ya katanya kan macan Asia lah, gitu loh. Okay. Dulu macan Asia loh? <laughs> sekarang? <laughs> ya nggak tau, sekarang <laughs> udah jadi kemeng. Kucing kayak <laughs> gitu. Loh. terus kayak musik, ada yang memang bisa, ada yang memang go internasional, band. Gitu. Berarti, harapan Endra untuk negeri ini Super adalah, lebih. Lebih berprestasi oh, Dari segala lini lah Segala lini ya hmm. nah Yang lini ini gimana? Lini apa nih? Lini yang sekarang nih <laughs> Lanel lini Apa nih lini apa? <laughs> lini sekarang kita mau bergerak aja susah apa? Apalagi mau berprestasi <laughs> Mau bergerak aja susah Makanya Makanya kemana nonton Yuru? Nonton Yuru ke apa? Nonton Bikin-bikin uh, Aku nonton Yuru kayak Wih, penontonnya kan? Iya nah, mikir, ini planet mana? <laughs> ya? Kita kayak beda planet lu iya. Udah gak pakai masker <laughs> kayak beda planet Indonesia. Itulah namanya itu normal hmm. Ya tapi pasti ke depan Mudah-mudahan lah, biar bisa konser lagi Iya lah Udah kangen deh Aduh Kangen konser ya? Kangen konser, kangen gajian <laughs> Kangen gajian Kangen gajian <laughs> Berarti kesimpulannya <laughs> sekarang ini kita di Indonesia ini rakyat Indonesia semua hmm. pada mengalami namanya sakit mata <laughs> <Benar>. Sakit mata Iya <laughs> Mata pencarian <teman> <laughs> Sakit mata pencarian Aduh Aduh nah, terima, terima kasih banyak ya Untuk waktunya ciao. Udah mau datang ke Jagir Channel ini berbagi cerita ciao, ciao. Dan ...banyak memberi apa ya, sharing-sharing ke kita, siap. motivasi dan segala macamnya hmm. Semoga apa yang Indra impikan, hmm. uh, harapkan hmm. kedepannya semoga segera tercapai, sehat selalu bersama keluarga. Dan hmm. Yang pastinya terima kasih banyak nih sekali lagi nih. Siap, siap. Udah maulah kesini. Dan ini, <laughs> ah, ya. ini spesial <laughs> banget buat kita. Iya, <laughs> <laughs> makasih, Indra. Ya. <laughs> iya, iya. Sebelumnya, kita tutup ya. Oke. Okay. Apa tuh? Oh iya, oh, sebelum kita tutup nih. Wish. Nah, ini ah. ada kenang-kenangan dari Jagir Coffee. Oke. Okay. Kita nggak bisa Wih. memberikan lebih, tapi paling tidak bisa berguna dan bermanfaat. Ini udah ada, katanya masih ini. Masih test case. Hmm? Ini masih test case juga? Masih test case, jadi wow. masih diberikan secara free. Woi, mantap. Ini bukannya gimana-gimana ya, tapi Masa. kita mencoba dulu Oke okay. Supaya jika, kalau aneh kata umpama seandainya <laughs> Bisa masuk, baru kita publish hmm. secara umpama ya, pasti bisa nih dong Iya kopinya kan udah rasainnya, iya. rasanya tadi panas banget sekarang udah gak dingin Ka apa kafe ini udah lebih tinggi nih lebih enak nih yeah. dicampur lagi sama oli water, wae makin begini kan <laughs> campuran kita tutup benar ya oke okay, siap lu dua besi bang, bang!